Udah waktunya untuk pulang Kami berangkat dari Terminal Chantok Catur tempat untuk menaiki damri Yang bakal ngantar kami ke bandara Nah, transportasi ini aman kok Karena para supirnya juga Udah bersertifikasi pada bidangnya Kenapa kami memilih untuk naik ini Sebenarnya sih hal rekomendasi Dari teman yang tinggal di Jogja Eh, bagus juga ternyata Jalannya berapa jam? Mungkin sekitar 1 jam 30 menitan dari terminal, atau gimana? E, lupa catat waktunya dunia Tapi Damri ini memang fasilitas transportasi yang murah, e, sangat nyaman ya Karena di dalamnya juga luas, terus tuh para petugasnya juga ramah Jadi e, recommended banget sih naik Damri ini kalau misalkan mau ke Yogyakarta Jok terus travelnya backpacker Nah, kita udah sampai di bandara, ini tampilan depannya kalau kita berangkat dari Yogyakarta untuk keluar kota. Kalau teman-teman lihat, kita ada bawa beberapa koper dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya. Kita selama tiga hari baru menyelesaikan kegiatan duta mahasiswa berprestasi nasional versi The Platinum Skills. Jadi guys, sudah waktunya untuk pulang karena surat tugasnya dari kampus harus sesuai dengan tanggal yang tertera jadi rencananya sih mau main lama-lama ya di Jogja, tapi kewajiban tetap harus dijalankan so let's go ikut kita untuk perjalanan pulang ke Bali Udah sampai di bandara, tak mau penerbangannya itu sekitar jam satu. Eh, no, no, no. jam dua sekarang baru jam sebelas. iya, udah mau jam Wah, masih lama sekali kita mau foto-foto dulu, guys. Wow, bagus sekali. Rosinya. Kita putar dulu pintar mutar-mutar mutar hop hop hop iya yes, siap Sampai, guys here we go hi hey guys kita akan masuk sekarang check in udah yeah, check in let's go Sini sini. Oh, oh, Ibu, Bu, nanti kita ada executive S lunch kalau okay. mau okay, oh, mampir nanti ya oh, okay. di dalam ruang tunggu. Yeah, nah, Terima kasih. Okay. Nah, tadi udah selesai foto-foto. Oh, jadi sekarang uh, udah waktunya kita masuk ke dalam buat check-in di depan itu tadi nggak ada petugas yang bakal yang cek suhu kita tapi pas kita udah masuk ke dalam di pintu itu ada kamera dan TV yang bakal secara otomatis untuk nge-scan suhu tubuh kita nah, misalnya ada penumpang yang sedang demam alatnya bakal berbunyi terus bakal ditindaklanjuti oleh petugas yang ada di depan kemana? Jakarta, Jakarta. kita akan pergi ke Jakarta dari Jogja jam <SILENCIO> <SILENCIO> Sebelum masuk, untuk bisa check-in ke dalam di depan akan ada satu pos untuk pemeriksaan kesehatan disini diminta surat rapid atau PCR yang dibawa oleh setiap penumpang untuk membuktikan bahwa bebas COVID-19 dan tidak akan terjadinya penyebaran atau penularan bagi penumpang lain Kalau teman-teman lihat, di depan kita itu ada sekumpulan anak muda yang lagi nungguin surat kesehatan mereka stempel oleh petugas kesehatan yang ada. Nah, tak tahu kenapa sepertinya surat kesehatan mereka akan lama ya lolosnya. Akhirnya daripada nunggu lama-lama nih, kita milih buat pindah ke sebelah kanan. Enggak ada iya enggak bisa kok di ini kabin oh iya oh bisa dibuka kok atasnya ya dari Jogja ke Jakarta tibanya jam 4 ya. jam 4 kurang 10 menit terus boarding ke Jakarta dan Pasar jam Jam 1 jam ya berarti ya. Soalnya di sini baru-baru terus ada yang jam 5, jam 6 jam, tapi jam sepuluh, Oh, di hp saya terakhir tujuh Jatah terbang itu jatah terbang, iya. Oh, oke, oke. Jadi, tentunya 30.00-30.00-30.00-30.00-30.00. Itu jam 5:10 ya, tentangnya. Itu terbang, oh, ya. Jadi, makanya bodingnya 4.30.00. Kalau yang saya berpatokan, ada terbang takut, makanya tinggal pergi, atau karena nggak jam terbang, itu kan jam ya. Jadi, patokannya jam yang ada di boding pas, dan nggak ada di... All right, all right. Berarti, cuma berapa menit ini kita? Ada sekitar 40 menit. Oke, okay, 40 menitannya langsung, ya. ya. Perti. Sudah nggak ada lagi ya? Ya udah okay. sudah? Ya terima kasih Here we go Sudah so, hmm, Ini karena masalahnya tiket jadi ganti-ganti terus waktunya Sekarang tinggal jatuh Enggak, yang ganti itu dari Jakartanya Jakartanya tuh kayak sibuk gitu operasionalnya gitu jadi Jadi kita buru-buru langsung semoga nggak delay Delay pun mereka akan ganti sih sebenarnya Tapi nggak biar rasa <laughs> Karena covid ya? dari Jakarta dari jam berapa sih sih dari satu jam. Eh, jam dari lima jam dari lima jam ke satu jam ke dua jam, 1 jam satu jam tiga puluh menit ah nggak beres nih <tuh> To. bisa sampai diangkat kaki ya ya allah ini berat berapa kilo top <laughs> <Stop. laughs> bisa duduk terlalu ini enjoy. soalnya soalnya ini ini naikin aja di sini Bapak. Masih check. Cantik sekali, cantik sekali. boarding pass Oh. Kalau punya aku enggak dibutuhkan kan? Taruh aja kayaknya kalau. boarding pasti. Nah, kartu kayak ini. nggak ada. Dari Jogja. Oh, ini di kartuku Kak yang satu. Enggak, ini deh. Oh, coba ya. Yang yang satu di pesawat yang aku bilang itu. Ini ya. Ini ya, yang dari Jogja ya. Jadi nggak uh, ada saya -yakin aja ya? Uh -huh. Iya Emang nggak dikasih tadi? Cuma dikasih, co -cuma, co -cuma, co -cuma. Iya Ini foto kok, aku udah? Uh, ya? Oh iya boleh, boleh, boleh. kembali lagi ke rutinitas kuliah dan ya sibuk lagi sibuk lagi ini jam berapa ya jam delapan jam balik ya sekarang jam 8 lagi awal dari sekarang berarti begini um, apa? Lebih awal dari kekiraan raksinya yeah. Bapak. wah sekali. Lagi keluar orang? Selamat datang Oke segitu aja Aku harus <laughs> Aku mau Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa